Ruang sidang PBB biasanya menjadi tempat berkumpulnya ratusan bangsa membahas berbagai solusi atas beragam permasalahan dunia. Tempat yang ramai dan tempat di mana berbagai diskusi berlangsung. Tapi pandemi COVID-19 membuat suasana markas PBB kali ini berbeda. Ruang-ruang sidang sepi. Seluruh gedung pun sempat disterilkan untuk melindungi para diplomat dari seluruh dunia dari virus corona. Tapi Indonesia tidak akan menyia-nyiakan kesempatannya duduk sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB gara-gara sebuah virus. Pekerjaan diplomasi terus berjalan. Salah satunya dikawal oleh seorang perempuan yang duduk sebagai Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata di Kementerian Luar Negeri. Kalau, kalau menyesuaikan dengan tema yang di bawah Indonesia ini kan memajukan perdamaian itu tadi. Uh penerjemahannya sampai kepada hasil itu apa sebenarnya nanti? Sebenarnya tema memajukan perdamaian atau advancing sustainable peace ini bukan tema yang lahir dari suatu yang kosong, karena ini merupakan lanjutan dari tema tahun lalu sebelumnya hmm. mengenai investing in peace. Pada saat kita tahun lalu bicara investing in peace, kita bicara bagaimana kita harus melakukan menanam benih-benih perdamaian, harus dirawat, harus dijaga. Tapi setelah dirawat dan jaga bertumbuh, apa yang harus kita lakukan? Kita harus memajukan. So, ada act and action to move forward. Jadi hmm. harus memajukan perdamaian yang sudah dijaga. Kenapa temanya memajukan perdamaian? Karena kita sadar sekali, pada saat kita akan menjadi presidensi bulan Ag Agustus ini, dunia itu sudah berubah, Mas. Hmm. Sudah lagi bukan dunia yang kita kenal lagi. Hmm. Karena adanya situasi pandemik, ya. dan fakta bahwa memang wajar aja berbagai negara memfokuskan Segala sumber daya yang ada dari dalam negara itu untuk countering yeah. atau merespon terhadap pandemik. Tapi kita juga sadar, jangan sampai kerja untuk merespon pandemik itu melupakan tanggung jawab untuk menjaga pilar keamanan yeah. dan perdamaian. Kenapa? Karena kalau situasi negara, situasi tidak aman, misalnya negara konflik, ya karena pandemik akan memperparah situasi kemanusiaan yang ada di suatu negara hmm. itu buat negara-negara kita yang syukur pada Tuhan kita aman ya. Yeah. Kita bukan negara yang berkonflik tapi kalau kita tidak memperhatikan pilar-pilar security dan uh, keamanan yeah. bayangin kalau kita sudah berhasil merespon terhadap pandemi tugas berikutnya kita apa? Coba recovering ekonomi yeah. ya kan? Bayangin um, berusaha kembali ya, mendorong perekonomian tapi suasana untuk uh, ber, uh, berusaha untuk berakukan kerjasama ekonomi tidak, tidak aman, ditunjang ya, oleh perdamaian. Tidak damai, tidak Betul, aman. Betul, tidak aman gitu. gitu. Jadi memang lebih susah lagi. tugas kita adalah tetap agar Dewan Keamanan PBB di bawah, bawah presiden Indonesia punya komitmen untuk menjaga agar investasi pembangunan dan perdamaian yang sudah kita lakukan sebelumnya tidak hilang begitu saja karena adanya pandemi. Pada saat tahun lalu. Ibu bisa langsung ke sana, bernegosiasi, berbicara dengan pihak-pihak yang terkait, negara-negara yang terkait juga yang terlibat tahun ini buktinya ibu ada di Jakarta <laughs> dan mengikuti sidang dari Jakarta hmm. lebih susah dong untuk bisa mengugolkan sebuah resolusi mencapai sebuah kesepakatan hmm. bernegosiasi hmm. dengan negara-negara anggota lainnya ya. tentu saja lebih, uh, sangat lebih sulit uh, terutama bagaimana kita harus uh, menyesuaikan hmm. metode kerja kita dengan situasi yang baru hmm. tentu saja teknologi banyak membantu dan Sebenarnya koordinasi kita dengan perwakilan kita di New York sudah sangat berjalan dengan baik. Tapi secara jam kerja juga saya yakin berubah dong. Nah, sangat menatanya berubah. gimana? Apakah memang dibagi ada dua timkah di Jakarta dan di New York? Atau bahkan interaksi juga dengan itu tadi yang Ibu Gerata bilang. Kalau terkait dengan negara lain, contohnya Korea Utara atau dengan Suriah, ini kan harus berinteraksi juga dengan mereka. Betul. Mengatur jamnya ini bagaimana tuh caranya? Nah itu untungnya adalah saya uh, juga dibantu oleh teman-teman yang masih muda, diplomat muda yang justru punya energi lebih besar dari saya. Okay. <laughs> saya punya teman-teman yang uh, bekerja di bawah uh, Satgas DK Satgas hmm. Dewan Keamanan PBB, mereka adalah tim yang dibentuk khusus uh, semenjak kita terpilih. Untuk menangani isu-isu Deka. Ini anak-anak muda ini, masing-masing saya delegasikan tugasnya berdasarkan uh, apa, penanganan isu mereka menjadi pakar. Jadi terbagi dua tim, setidaknya dua tim ya, antara ya. Jakarta dan New York hmm. tadi. Gitu. Hmm. Arahannya jelas, agenda yang diusung oleh Indonesia pun jelas. Tinggal bagaimana pelaksanaannya, ini yang dilakukan secara lintas negara. Di Jakarta hingga ke New York para diplomat bekerja untuk menyusun resolusi yang akan ditawarkan Indonesia ke panggung Dewan Keamanan PBB. Bene dan Rai adalah bagian dari Satgas yang bekerja siang dan malam untuk memastikan agenda Indonesia tetap berjalan, meskipun lokasi dan jam tidur mereka berbeda jauh. Lalu bagaimana mereka mengatasinya? Selamat malam ya Mbak Bene, ya, sama sama saya ya. Halo Mas Timi, selamat malam. Oke, okay, dan ada Mas Ray Rayanul, Sang Haji. Selamat uh, pagi Mas Ray, waktu New York. Selamat pagi waktu New York, Mas Ray. Oke, sedikit uh, pengenalan dulu. Mas Ray dan Mbak Bene ini satu divisi ya? Atau, atau bagaimana sih sebenarnya ini? Karena saya, setahu saya mengerjakan hal yang sama, hanya saja Mbak Beni mengerjakan bagian Jakarta-nya, Mas Ray bagian New York-nya. Mungkin Mbak Beni bisa kasih uh, sedikit gambaran, apa sih yang Mbak Beni kerjakan? Jadi gini Mas Timi, selama keanggotaan kita di Dewan Keamanan PBB uh, 2019-2020, baik itu di Jakarta maupun New York, kita hmm. punya yang namanya Satgas Dewan Keamanan PBB atau Satuan Tugas Dewan Keamanan PBB. Kebetulan Mas Rey itu Satgas di New York, sementara saya bersama rekan-rekan yang lainnya ini uh, bertugas di Satgas di Jakarta. Okay. Jadi... Kita sama-sama saling koordinasi sebagai dua-duanya anggota Satgas di KPPB. Oke, jadi secara badan nih sebenarnya satu lah ya timnya Mbak Bene dan timnya Mas Rai. Sama-sama Satgas. Tapi ini Satgas yang mengurusi apa, Mas Rai? Khususkah di, di fokus tertentu gitu, Mas Rai? Di, di New York kebetulan kita diserahi tanggung jawab untuk mengurusi isu counter-terrorism. Dan kebetulan juga menjadi mirror kita di Jakarta adalah Bene ketika tahun 2018, ketika kita pertama kali ada pengumuman bahwa kita terpilih sebagai anggota DKPBB periode hmm. 2019-2020 Ibu Menlu saat itu dalam uh, konferensi persnya bersama Pak Presiden Jokowi juga bahkan waktu itu seingat saya Presi Pak Presiden Jokowi yang sampaikan ada prioritas 4 plus 1 Indonesia di DKPBB okay. sama anggotaan salah satu prioritasnya itu adalah untuk memajukan pendekatan yang komprehensif mengenai isu penanggulangan terorisme. Oke, okay. nah itu kan dirumuskan di Jakarta pasti melalui Ibu Menlu juga. Ya. Sampainya ke New York, apa dong tugasnya uh, Mas Ray dan rekan-rekan untuk mengapa ya mewujudkan ya apa yang sudah dirumuskan Jakarta itu? Memberi gambaran ke kita nih yang yang yang tidak paham sebenarnya prosesnya gimana gimana Mas Ray? Uh, terima kasih Mas Timi. Jadi yang disampaikan Mas B oleh BNN tadi. Kita coba terjemahkan, kita coba sampaikan kepada counterpart kita yang berada di New York. Dan kita coba melihat uh, dinamika, uh, feedback, dan um, masukan dari mereka tentang ide-ide yang kita coba sampaikan tadi. Hmm. Jadi terus terang, uh, kita sebagai corong di sini, kita melihat dinamika di lapangan, dan kita menyampaikan hal itu kembali kepada Jakarta. Lebih rumit dong ya negosiasi. Dengan suasana COVID seperti ini, Mas Ray pun harus bertemu dengan uh, apa, perwakilan dari negara-negara lain juga online kan, Mas Ray tidak bisa bertemu tatap muka langsung dong. Uh, tambah lagi harus berkoordinasi dengan Jakarta yang perbedaan waktunya itu separuh hari ya. gitu. Mungkin Mas Ray boleh cerita di awal-awal terutama suka stres nggak? mengatur jam, saya harus ketemu dengan orang ini, kadang-kadang orangnya aja nggak ada di New York juga, di negaranya dia habis itu harus kontak Benny lagi entah jam berapa pula itu, itu gak aturnya gimana Mas Rai? Ya uh, Ini salah satu pengalaman unik uh, kita saat ini sedang terlibat dalam suatu proses negosiasi dan ada beberapa teman dari anggota Dewan keamanan PBB lain yang saat ini sedang berada di pusatnya masing-masing, ada yang berada di Berlin ada yang berada di Dominika uh, jadi jadi untuk mengatur pertemuan di antara kita 15 saja sudah cukup sulit. Karena uh, kita mau uh, uh, negosiasi sore waktu New York, tapi teman hmm. di Berlin sudah tengah malam. Jadi yeah. uh, sebelum kita negosiasi, kita sudah negosiasi dulu mengenai waktunya, kapan kita bisa mulai. Dan akhirnya kita cuma bisa negosiasi negosiasi selama satu atau dua jam. Belum lagi harus lapor kepada BNI. Jadi kalau antara kalian berdua deh, Mbak Bene dan Mas Ray, siapa yang ngalah jamnya? Karena di saat kita tengah malam, mereka tengah hari. Di saat, di saat Mas Ray tengah malam, kita yang tengah hari. Jadi siapa yang sering ngalah untuk jam yang lebih nyaman dibandingkan dengan yang lainnya? Coba, Mbak Bene dulu deh, Mbak Bene. Kita biasanya uh, ada slot-slot waktu tertentu ya, yang kita tahu hmm. bahwa, uh, wah ini New York pasti udah bangun nih, jadi... Saatnya kita kirim dokumen okay. terus nanti, ketika uh, ketika New York bangun, otomatis kan sudah malam di hmm. Jakarta. Hmm. Jadi, saya pamitan dulu sama Mas Rey. Mas, nanti kalau ada apa-apa, dikirim aja dokumennya. Nanti, ketika saya bangun paginya, nanti saya cek. Kalau Mas Rey, gimana tuh? Mengatur jam janjiannya atau kapan kita bisa ngomongin soal ini nih? Gitu, janjiannya di jam berapa itu? Jadi, critical point itu sekitar kalau biasanya selama ini pengalaman sekitar jam 12 malam dan jam 7 pagi. Oke okay. ketika jam 12 malam BNS suka kirim WhatsApp. Dia <laughs> bilang, Mas, ini cuma sekedar dikirim aja, bacanya besok pagi aja. Tapi yeah. kalau kita udah lihat kan kita nggak bisa tidur malam. <laughs> <laughs> Karena kepikiran. <laughs> Karena kepikiran. Akhirnya, biasanya diskusi sampai jam 1, jam 2. Uh, hmm. Kemudian besok paginya juga sama. Uh, BNS sudah kadang-kadang Uh, saya coba ngirim dokumen, Bene bilang Mas, bentar Mas lagi nyetir atau lagi di jalan, mm. tapi uh, bisa diatur selama ini um, karena memang kelihatannya si Bene juga standby dua puluh jam, hampir 24 jam sehari, jadi uh, kendala time difference antara Jakarta dan New York kita coba um, kita coba atasi ya Ben, selama ini mm. dengan komunikasi yeah. yang baik dan uh, apa namanya uh, bantuan WhatsApp. <laughs> Oke, okay. menjadi ujian kekompakan gak nih perbedaan waktu? Lu dong sekali-sekali yang malam gua udah gantuk nih, gitu-gitu. Mungkin pernah terjadi gak Mas Re? Ya, hari balas-balasan. kalau dia kirim Gantian tengah malam, ya? besoknya, eh, besok kita balas juga kirim tengah malam. Okay. Saat bersidang pun tiba. Sidang yang biasanya dilakukan di gedung pusat PBB di New York, Amerika Serikat, kini pindah ke sebuah ruang di gedung Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia di Jakarta. Menteri luar negeri Retno Marsudi yang duduk mewakili Indonesia selaku presiden Dewan Keamanan PBB pun bersiap untuk memimpin sidang ini. Tapi tentu saja para anggota Dewan Keamanan PBB tidak berkumpul di gedung Kementerian Luar Negeri melainkan berada di rumah maupun kantor mereka masing-masing di negara mereka masing-masing. Layaknya sebuah kantor yang menerapkan work from home, sidang DKPBB pun dilakukan anggotanya dari rumah karena tetap mengikuti jam New York sidang pun dimulai pada pukul 9 malam Waktu Indonesia Barat dan tidak jarang berlanjut hingga lewat tengah malam semuanya demi peran aktif Indonesia memberikan dampak bagi stabilitas dan kesejahteraan dunia sesuai dengan ide para founding fathers kita.